Up to the summer band, he's standing Oke guys kita langsung lanjut ke presiden yang keempat ya Oke okay, kita lanjut ke preset yang kelima guys Oke okay, kita lanjut ke preset yang keenam ya oke lanjut ke berita yang ke guys Okay, lanjut ke presiden yang ke-8 ya <San> Oke okay, kita lanjut ke presiden yang ke-9 <San> <San> lama Oke lanjut ke presset yang ke-10 guys Oke lanjut ke preset yang ke-11. Oke lanjut ke preset yang ke-12 ya. Oke, Oke lanjut ke preset yang ketiga belas. Oke lanjut ke riset yang ke-14 ya. Oke okay, lanjut ke riset yang ke-15 guys.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 Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-18, ya. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-19. oke lanjut ke preset yang ke-20 Oke lanjut ke presiden yang ke-21 ya. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-22 guys. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-23. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-24. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-25, ya. Oke guys mungkin segitu aja presetnya, semoga kalian suka, jika kalian suka kalian bisa share videonya ke teman-teman kalian dan jangan lupa kalian subscribe ya. Oke sampai jumpa lagi di video selanjutnya.